ada di hatiku Satu rasa yang tak bisa hilang Rasa cintaku kepadamu Meski kau tak lagi untukku Sekian waktu berlalu Sama hatiku begini Bayangmu selalu ada Menghantui setiap langkahku Aku tak bisa Membuang rasa Aku tak Desiksa rasa yang ada Setiap ku coba untuk menepitnya Sekian waktu berlalu Tetap sama hatiku berlalu Selalu ada Menghantui Setiap langkahku Aku tak bisa Menghuang rasa Aku tak mampu Menghentakkanmu Aku tersiksa Hasa yang ada Tak ku untuk menghabisnya.